pola patent seperti biasa tuh buat 70 langsung gasken aja bosku semoga dikasih yang mantap aduh anjir kenapa ini sinyalnya nih Enggak mendukung banget nih orang lagi record juga malah malah ngelag like. what the fuck man ayo ayo oke okay, gue main sekarang ini di jam gacornya ya di jam gacor sweet bonanza jam 2 pagi bosku jam 2 pagi karena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 tapi gak apa-apa ya namanya juga skater gratisan walaupun boncos juga gak begitu nyesek kita bosku ke, daripada kayak kita beli skater udah belinya mahal gak taunya boncos what the fuck memang nih uh, lumayan bosku ya beda dikasih bomnya banyak dan pecahnya juga 6800 yoi oh my god langsung auto sensasional lah yang gak mungkin gak auto-sensasional 6.000 kali 48 kali bomnya bosku Meledak 48 kali bom, bomnya Ini jadi 250 coy mantap Modal gratisan tanpa beli spin ya kita bosku Tanpa buy spin langsung digaskan ya Mantap sekali langsung dikasih 259.000 padahal baru mulai kita ya bosku. Berarti berita bocoran yang gue dapatin ini valid banget ya bosku. Hmm, mantap Mantap sekali bosku. Aduh, ini yang gak mantap ini. Sinyalnya ini aduh, parah sekali. Ayo, kumohon-kumohon sinyal. Aduh ini padahal aku udah bayar wi wifi-nya loh mahal sekali asli besok ganti kalau kita pas kita ganti ya bosku kita ganti wifi-nya supaya nggak lemot lagi ya bosku kita ganti wifi yang paling cepat ya hmm, super cepat yo i, mantap 300.000 ribu kita bosku joss ini kita lagi hmm mantap emang kalau langsung baru mulai kita gasken pola patent ya bos kian. pola jitu, pola sakti ya bosku ya, turbo tujuh puluh sekali dapat dapet free skater mantap banget emang the best lah pokoknya, yo i eh, 350 ribu bosku, kenapa gua bawa modal 150 ribu karena gua mau langsung nggak scan di 1500 ya boski ya di turbo 70 seri, di batch ratus langsung kita gaskan anjir bosku sayang-sayang kalau kita dapat free skater di cuman batch 500 fair kayak bosku ya karena kesempatan maksudnya itu tidak bisa ditentukan enggak ada yang bisa siapa siapapun ya bosku jadi kalau kelenda perlu yang yang gak jelas itu jangan dipercaya bosku ya mana ada orang bisa setting maksu ini. kalau dia bisa setting maksu ini, dia aja main sendiri ya bosku ya atau bayar saudaranya kayak suruh depo dia yang main saudaranya yang main ya, kan kenapa harus dia cari orang buat dibikin maksu ya bosku ya logikanya disitu aja bosku jangan gampang terpengaruh ditipu sama penipu seperti itu ya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 Oke okay, buah-buahan termantap emang paling mantap buah-buahan ini. Selain permainan buah-buahan ini aman ya kita mainin di, di jalan. Ah mainan buah-buahan gitu pasti yang kayak game.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 Kayak misalnya kita sudah menang 1 juta tapi kita karena rakus Wah pasti nih feeling nih pasti dapat naksuin nih abis ini nih, langsung digaskan Bet 10.000 ya auto bangkrut ya boski ya langsung berungkat abis semua Mendingan langsung aja kalau kita naksuin kita WD dulu setengahnya Baru setengahnya dimainin lagi ya boski Nggak, bos, Jangan diikutin kata nafsu itu nah itu membawa malah petaka bosku ya. yang ada karena gue udah dapat sejuta kayak teman gue tuh udah dapat sejuta dimainin lagi sampai rungkat abis itu dia minjol kan ya, pinjam pinjol sejuta dimainin lagi dipikir bakal dapat sepuluh juta eh enggak tuhnya rungkat abis juga dan akhirnya dia tinggal siap siap diteleponin ini ya sama penagih hutang ya bosku ya jangan seperti itu ya bosku ya harus kita gunain uang yang bebas aja modal modal receh aja bosku modal receh jadi jutawan ya bosku kalau bisa modal receh jadi jutawan oke okay. semoga mantap sekali pisangnya nggak connect wah sinyalnya kita sambil minum aja dulu ya bosku ya santai-santai aja ya Jangan terburu-buru jangan terbawa hawa nafsu Nah, nah nih belum dapat crispy spin lagi nih goda Lebih ini juga buat tambahin ini bed nih Oke kalau abis ini enggak dapet kita langsung ini aja lah ya Kita buy spin aja nih Kita buy spin Eh ya buy spin yang 240 ya Kita setengahnya yang Ini yang gue kasih tahu ya Setengahnya aja Kita mainin ya Kalau ini gak dapet Kita WD aja bosku Karena kita udah dapet Profit ya lumayan Ini 50 ribu gak apa, apa lah Kita WD daripada bangkrut lagi bosku ya Aduh Shit Ini gak mendukung Makanya gue Kalau misalnya Ini Bangkrut Boncos Pasti langsung Enggak, enggak, ini, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak boncos, ini enggak Ini langsung balik, tuh. balik kan model gue ya Baliklah, ayo, Kalo misalnya boncos tadi gue langsung beli aja, Balik, lumayan dapetin ukur ibu ya kan? Lumayan daripada lumayan, kalau gue sih sensasionalnya nggak gue skip ya bos, ya. Gue skip sensasionalnya, jadi biarin aja. Nah, kita tonton kalau dapat sensasi yang mana diangan karena miskin itu mereset pola permainan yang sudah kita minta deh ya, ya langsung yang tadinya mau gacor mau maksudnya jadi nggak jadi lumayan banget emang enak kalau misalnya di kita main di bed gede itu ya bad 3000 aja lah nggak usah gede-gede banget ya 3000 juga udah lumayan kalau dapat crispy kayak gini Eh, dapat free spin? Kalau kita buy spin di bed gede gini ya, lebih bagus lagi kalau kita dapat free spin gratisan ya, Bosku ya. Di tiga 3000 eh dapat gratisan. Langsung mantap kan? Mantap. Uh, Oke, langsung aja kita WD, Bosku. Uh, nggak usah